Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman sekalian Kali ini saya ada Kerjaan eh, Laptop Lenovo Ideapad S145 Ini kendalanya Bilangnya sih nggak nyala Ini nggak nyala Kalau kita coba-cowok ya Ini ada lampu sebentar tadi nyala ya ini tombol Novo patternnya ada sebelah sini ini apa mainboard I.O saya pasang di main port-nya dulu kita bisa nyalakan dari sini Kita kedip ya Ih. Um, saya periksa dulu apa ada yang shot apa enggak hai, bagian hai, ada 3 hai, 3 ohm itu, itu indikasi kadang shot, kadang enggak ya 3 ohm itu ya, agak meragukan ya 3 ohm itu, cuma kalau untuk chipset seri-seri yang baru seperti ini ya 3 ohm itu enggak set, biasanya enggak set, memang karakternya seperti itu enggak ada yang set, kita cari 3 volt, 5 volt gua full 5 volt ke langka ini ya. Ini kayaknya. Ini ada 1 full sebagai lampernya punya baterai Oh di sini ini lima volt ini tiga volt lima volt tiga volt ada Hai Dan... tegangan di kbc Sepertinya ada ya, ada 3,3 di sini. Sedangkan biosnya 3,3 Ini berarti ada kemungkinan ini tiram. Saya belum coba buka bot viewnya. Ini baru saya cek. Ini kondisinya 3 volt, 5 volt ada, dan cuma tidak bisa switch ya. Sepertinya biasnya oke ya, karena masalah coba fokus di sini. sepertinya kbc-nya anu apa kbc-nya bisa diprogram jadi di sini ada BIOS-nya, bios ec Saya akan coba flash KBC dan flash BIOS utamanya ini Yang pertama saya mau flash yang main BIOSnya Karena lebih mudah BIOSnya ada 16MB ya Saya pakai ini Coba alhamdulillah terbaca dengan aplikasi Neo Programmer Dan sekarang proses copy Saya copy dulu saya skip ya saya skip videonya nanti kalau selesai saya lanjutin proses flashing sudah selesai ya, lumayan lama ya karena filenya besar ada 16 mega lampunya tetap kedip kedip. Eh di sini saya dapati saya dekatkan kamera. Eh sepertinya IC ini pecah. IC ini sebesar Di sini ada IC. Di sini sepertinya pecah, ada di tengah itu bolong. Ini kalau nggak salah IC, PS. Oh iya, PS. Kebetulan saya ada stopnya. Kalau nggak salah, ada stopnya. Atau saya coba cabutkan bekas saya dulu. Disini saya ada stok satu, satu IC, ini. IC vs biasanya digunakan untuk 3 vs sama lima PS Ya, nah sebelumnya saya mau cek, ini saya cek dulu apakah. Pada bagian outputnya, itu ada yang satu atau tidak? Sepertinya ini ada yang set ya. Saya caput dulu isinya. Kita caput dulu kalau kondisi dicabut tetap set ya. Kita cari ya. Kita cari sampai dapat. kita coba aja lah kita coba langsung pasang sepertinya nggak sih ya, cuman dia uh, mungkin dia jalur ke ada bagian yang ke chipset jadi kalau ada indikasinya itu umnya lumayan tinggi ya tingkat tinggi Ini 18, 18, 17, 18. Oke, kita coba. Bismillah. lamparnya naik jadi 04. Tapi eh, indikasinya normal lah. Kita bersihkan dulu. bot ini alloy -nya lumayan bagus ya. Jadi kalau di apa? di solder tuh mudah meleleh. Saya coba pasang ini bagian heatsink. Ini yang buka orangnya ya, bukan saya. Ini sudah diserahkan ke sini kondisinya sudah hmm. dalam bentuk kotak gitu. dot Oke okay oh ini bagian LVDS kita coba cek nanti biosnya kita retur ya kita kembalikan ke punya aslinya supaya ini supaya serial number nya nggak hilang RAM-nya on-board ya sisi sebelah sini kita coba cek sekarang entah ini tampil atau enggak cuman ini indikasinya masih agak meragukan ya misalnya dia kalau nyala dia terus ada sinyal data kayak gitu kita cek di sini aja. Oke, yang Lenovo Kita coba langsung di ini aja, di LCD-nya. Apa ke laptop ini sudah tampil atau belum? sini lampunya gedip-gedip eh, saya cek ampernya ya. ampernya 0.4 mestinya ini tampil kalau dilihat dari ampernya tampil ya eh, saya mau kembalikan biosnya ke semula yang saya tadi backup cuma saya mau liatin dulu tampil ya tapi ini tampil tapi lama ya tampil cuma lama berarti eh uh, Biosnya perlu di flash uh, perlu di ini di clean me. Uh, ini sudah tampil berarti setelah ini saya coba balikin aja lah balikin bios ke aslinya Sudah selesai dirakit ya. Hmm, saya tes sekarang, ampernya 1,0 Berarti dia proses charging, dia langsung tampil. Berarti kendalanya itu tadi cuma VS ya, AC PS. Saya lupa tadi ngaruhnya di mana. Sudah saya buang tadi. Oke terima kasih teman-teman, semoga semua usaha kita lancar dan ini waktunya istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.